serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik dari Leslar tentunya baiklah berselamat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada bukan spesial yang kita dapatkan ini wawancara langsung dengan Aldi Tahir soal lagu Lesti Sayang Rizky Bilar dan lagu tersebut pun bersahabat ya itu semalam berkumandang di acara anniversary MS Glow yang ke-6 tahun dan Ali Tahir berkesempatan juga persahabat ya, menyanyikan lagu ciptaannya di depan Bunda Lesti Kejora ini yang spesial, Masya Allah dan Alhamdulillah juga persahabat ya Ali Tahir mendoakan yang terbaik untuk Leslar dan di isi lagu tersebut pun itu sebuah doa untuk Hubungan Lesti dan Bilar Lesti sayang Rizky Bilar Dan sebaliknya, mudah-mudahan Rumah tangga Leslar Sakinah mawadah warohmah Sampai til Allah, amin Postingan ini pun diunggah kembali oleh aku Leslar Sweety Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, suka banget dengan statement Kak Aldi Tahir, official, Leslar support, akhirnya berkah buat Kak Aldi lagunya, pokoknya Leslar the best, terima kasih doanya buat idola kami lewat lagu, semoga berkah terus, amin mudah-mudahan selalu berkah, selalu barokah, amin kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan Ivan Gunawan, ini momen masih di acara anniversary MS Glow, persahabatnya Di postingan ini terlihat Bunda Lesti memang lagi fokus dengan HP-nya, persahabat Namun di luar sana banyak sekali berasumsi bahwa Lesti itu tertekan Dan pura-pura bahagia saja, persahabatnya Itu komentar yang tidak baik banget Dan kita lihat juga ada postingan dari Leslarboy Boy Update, Alfatih Bilar yang mengunggah sebuah kalimat dari inatian Ini kita perhatikan kalimat yang diunggah Ya Allah, ternyata Bunles nangis karena lihat video suami yang kakinya terluka Tapi sangat disayangkan fans garis keras Bunles Yang otaknya pada sengklik malah berasumsi idolanya nangis karena tertekan dan pura-pura bahagia Somplah. Itulah kebanyakan makan micin jadi bawaannya mau fitnah orang aja Kita mendapatkan informasi bahwa Bunda Lesti Kejora ternyata persahabat nangis karena lihat video Papa Bilar kakinya cedera saat main bola semalam bareng Toba Boys Dan kebanyakan orang berasumsi tidak baik dengan Lesti Kejora Yuk, sama-sama sebagai fans sejati, kita harus menjadi fans yang baik. Harus selalu optimis, kita yakin bahwa Lesnar akan bangkit. Lesnar Entertainment pun akan bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, leoni2889 mengatakan, Astagfirullah ya Allah Ingat dulu juga waktu Dede ngencuri, Terus Bilar sakit muntah-muntah di syuting JWB Dan dia nangis ada yang videoin lupa siapa tuh Apalagi sekarang udah suami istri dan ada anak Tentunya sayang banget lah sama suaminya Ada juga bersahabat ya Komentar lain diberikan dari akun Instagram Ari.aj12 mengatakan, Anyapin aja yang masih nyinyir sama kebahagiaan Leslar. Orang bini sedih ngeliat lakinya Cidra. Semoga kesayangan kita semua Leslar lebih strong. Amin. Kita doakan saja yang terbaik ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Kita lihat juga prasahabat ya. Komentar selanjutnya dari aku heriana 00 mengatakan, Iyalah, Bun Les nangis, karena Papa binya cedera waktu main bola. Kepikiranlah, kita juga pasti kepikiran kalau suami kita kenapa-napa ya. Mudah-mudahan keluarga Leslam selalu dalam lindungannya, amin. Doakan sedihan yang terbaik untuk rumah tangga Leslam. Kemudian juga, persabat kita lihat di unggahan Langit Musik. Langit Musik mengunggah video Bunga Lesi Kencora, perselabat ya. Ini video single sekali seumur hidup. Dan informasi juga untuk semuanya. Nyanyi bareng Lesti Kejora dengan remix postingan ini, kita lihat kalimat caption yang dituliskan: "Hashtag nyanyi bareng Lesti Kejora yuk, remix Instagram Reels ini dinyanyikan bagian yang hilang di video ini. Jangan lupa tag langit musik dan Lesti Kejora ya. Kamu yang beruntung berkesempatan di repost Instagram Langit Musik, yuk yang mau ikutan ke first ya." berkesempatan banget nih dari post Instagram Langit Musik, yuk sama-sama kita dukung karya-karya Bunda Lesi Gejora. Kita yakin sang Gejora akan selalu bersinar sampai kapanpun. Kemudian juga persahabat kita lihat di nih IGsnya Bang Bobby Suarez ada kalimat juga yang diunggah bikin konten tanya jawab. Ada yang setuju nggak guys? Ntar tulis pertanyaannya di bawah ya guys. Tuh persahabat ya. Bakal ada kejutan juga dari Bang Bobby Bakal bikin konten tanya jawab Pasti banyak banget yang bertanya mengenai Leslar pastinya Doakan saja ya Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik Ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar Amin Kita juga masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru berikutnya di malam ini Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Tentunya, ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.